Sudah, sudah habis hmm. beberapa. ini untuk, untuk telur sih. ayam petelur? ini untuk telur, tidak, sebenarnya bukan ayam petelur tapi kami coba untuk telur, kenapa hasilnya lupa ini sisa ini tadi dulu hmm. 500an ekor nih. luar biasa sekali ayam kampung semua <laughs> busuk Hmm, ini juga ayam kampung ya, bukan ayam lampu Ini oh, iya. kenapa? Ya? berapa tahun ya? sudah 14. 15 tahun. ini yang dipakai di seminar ini? iya. Ya. dulu lapangan basket. Hmm. dulu tempatnya lapangan basket. waktu masa kami lapangan basket. dialihfungsikan ke? Ya. aula lain ke jadi gereja. jadi eh, gereja. karena selama belum ada gereja, aula rekreasi dipakai sebagai gereja. Hmm. <coughs> jadi gereja ini. iya. Karena itu sejarahnya kan tahun 1956-1957 itu sudah ada semacam dena Tapi misionaris kita itu bikin hmm. dena yang begitu luas sampai batasnya di lapak apa? kampung dulu hmm. Karena terlalu luas, kita mau kerja bagaimana? Akhirnya Mapa tidak kerja-kerja Pak Terahus Berding, rektor pertama Semenara itu hmm. yang dari Indonesia Dia langsung mulai berinisiatif membangun dan terjadi sudah jadi semua kepela tidak ada ambillah uang oh, regresi. No refresh, jadi Setelah kapil. sekian lama tahun 2006 ribu baru kita dapat kepela. Hmm, bagus. Didedikasikan ya. ke Santo Alfonso hmm. di Gori. Hmm. Oke okay, teman-teman, sekarang kita berada di gereja apa namanya? Gereja Rokhustus Mateloko. Gereja Rokhustus Mateloko saat ini bersama dengan Romonani dan Diandra. Uh, ini pembangunannya sudah sekitar berapa? Dua tahunan. Dua tahunan. Ya. Dan rencananya akan dibuka tahun ini ya kalau ya, terlambat. Mestinya sudah dibuka pada saat pesta Petekospa kemarin, hmm. karena itu hmm. apa? Menandai 100 tahun satu abad. Profi oh. ini sudah satu abad <laughs> dan kita pasti akan kesini lagi kalau sudah beres ini kan ini Saya rasa langsung harus. direkam <laughs> <Saya rasa laughs> ini salah satu ikon gereja di Flores okay. salah satu gereja tertua di Ngada oke okay. <laughs> okay, mantap okay. Oh, eh, harus kesini ya wajib Untuk wajib wajib wajib, wajib, wajib. wajib. Dan kita Donny, disini. sampai di sini silakan Mario Plau bernyanyi <laughs> Dikira pada gue, oke, okay, bye." teman-teman nama saya Johannes Rafael Pajo biasa dipanggil Yohan saya siswa seminari Santuanspriyumasmatloko kelas 3 SMA selamat siang nama saya Manswet Achil Sisul biasa dipanggil Mans kelas 12 SMA seminari kami berdua akan menyampaikan kesan dan pesan untuk teman-teman yang ingin uh, bergabung bersama kami jadi uh, kesan saya selama saya berada di seminar ini adalah selalu ada kebahagiaan karena selalu setiap harinya selalu berjumpa dengan teman dan punya aturan yang membawa kita untuk selalu uh, ter selalu teratur atau tidak serampangan. Lalu pesan saya untuk um, teman-teman di luar. Yang ingin bergabung, jangan takut karena di sini adalah tempat yang cocok untuk bertumbuh, terkhususnya untuk menumbuhkan panggilan kita sebagai calon imam. Oke, kalau saya kesan saya selama beberapa kurang lebih tiga minggu berada di sini, uh, saya merasa sangat senang karena, uh, katakanlah, pertama lebih teratur, lalu banyak sumber yang bisa digunakan. Karena perpustakaan juga dibuka, sehingga uh, selain menggunakan belajar dari sumber dari internet, kami bisa menggunakan buku langsung. Lalu, uh, kesannya karena ada pengawasan langsung dari para pembina, jadi itu tugas bisa dikerjakan dengan baik. Lalu, pesan saya untuk para, untuk teman-teman di rumah, uh, jika ingin bergabung, saya akan bergabung. Dan jangan lupa taati protokol kesehatan, ya. Inilah semenari Mateloko, semenari tertua kedua di Indonesia. Ya, Kalau di wilayah Indonesia Timur, ini yang paling tua. Dan sebentar lagi kita akan merayakan satu abad seminari ini. Dan sudah ada banyak sekali alumni yang menjadi imam, sekitar enam ratusan orang. Dan banyak sekali berkiprah di berbagai wilayah di seluruh dunia. Dan betapa menggembirakan menjadi misionaris ya. Jadi kalau ada yang mau bergabung lagi di sini, luar biasa. Pelindung kita itu Yohanes Bergmans dan orang uh, Romo spiritualnya pernah mengatakan Yohanes Bergmans itu adalah jari Allah. Jadi kalau datang sini, kalian bisa menikmati jari Allah di sini. Oke, terima kasih Donny dan Deandra. Terima kasih karena sudah mengunjungi seminari kita, seminari Yohanes Bergmans Logo. Oh, Oke, okay, kita <laughs>